Seseorang yang dekat dengan Allah Apa yang sulit bagi Allah untuk melimpahkan kepada hambanya Jadi problemnya Kalau ada orang sukses di pekerjaan Kurang bahagia di rumah tangga Mungkin mohon maaf bukan karena kurang gelarnya, Bukan karena kurang hartanya Boleh jadi yang kurang takwanya Kalau ada orang yang merasakan Kurang mendapatkan kedudukan Bukan kurang tingginya Bukan kurang hebatnya Mungkin yang kurang takwanya Kalau ada yang merasakan ini utang piutang Kenapa belum lunas juga ini kesulitan kenapa seringkali ada di hadapan. Mungkin yang kurang hebat, yang dituntut dari anda bukan kehebatan ikhtiarnya, bukan ilmunya, bukan tenaganya. Barangkali yang kurang takwanya. Itu yang menjadikan Nabi seringkali mengingatkan kepada setiap umatnya. Dari sejak zaman sahabat, jami'a yang diteruskan dengan riwayat sampai ke kita. Tidak sedikit kalimat Nabi yang pertama disampaikan nasihatnya, takwa.